Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. N. News. Kali ini kita akan membahas terkait detik-detik roket lab meluncurkan satelit penelitian Spedia ke orbit bumi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya -teman agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Peluncuran roket Lab elektron lepas landas hari ini, pukul 06.07 pagi pada 5 November waktu setempat Serendia Baru, memulai misi perusahaan yang disebut Get Me If You Can. Misi itu sukses. Elektron mengerahkan satelit yang dikenal sebagai MATS atau Mesospheric globe, Aerosol demografi and Spectroscopy satu jam setelah lepas landas seperti yang direncanakan. Tetapi, Roket Lab tidak dapat melakukan tangkapan yang disebut dalam nama penerbangan itu. Perusahaan yang berbasis di California ini bertujuan untuk merebut tahap pertama elektron dari langit dengan helikopter sekitar 19 menit setelah lepas landas. Ini bertujuan untuk menjaga kendaraan agar tidak tenggelam dalam air laut yang korosif, dan untuk membantu memudahkan pengirimannya kembali ke tera firma untuk analisis dan akhirnya digunakan kembali. Elektron setinggi 59 kaki atau 8 meter, peluncuran satelit kecil dengan 32 misi hingga saat ini, merupakan kendaraan yang sepenuhnya dapat digunakan. Pemulihan dan penggunaan kembali tahap pertama, akan memungkinkan roket lab meningkatkan tingkat penerbangannya dan mengurangi biaya ungkap perwakilan perusahaan tersebut. Elektron terlalu kecil untuk melakukan pendaratan vertikal pada seperti yang dilakukan oleh SpaceX Falcon, 9 dan Falcon Happy Booster ini tidak memiliki cukup bahan bakar yang tersisa setelah peluncuran untuk manuver seperti itu. Jadi, roket lab memutuskan untuk pergi dengan helikopter. Yang memegang tali parasut elektron dengan pengait saat booster turun, kegagalan tangkapan helikopter tentunya tidak mewarnai seluruh misi. Itu adalah lampu samping, dan "Get Me If You Can" berhasil dalam tujuan utamanya mengantarkan pesawat ruang angkasa M.A.T.S ke orbit yang ditentukan. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket lab meluncurkan satelit Swedia